SCP-023 merupakan sebuah spesies anjing besar dengan bulu warna hitam yang sangat lebat. Ia memiliki gigi yang sangat tajam dan juga mata yang berwarna oranye kemerahan. Jika ada seseorang yang melakukan kontak mata dengan SCP-023 dalam kurun waktu satu tahun setelah melihatnya, entah orang tersebut atau keluarga terdekatnya, akan mengalami kematian pada waktu itu Autopsi dari orang-orang yang dibunuh oleh SCP-023 Menunjukkan bahwa anggota tubuh mereka Seperti organ dan peredaran darah Telah diisi dengan serbuk abu dalam jumlah yang banyak SCP-023 menyukai tempat yang terlihat seperti perempatan dalam sebuah jalanan SCP-023 akan selalu menembus dinding untuk bisa ke titik tempat tersebut Membakar semua material dinding yang dia lewati SCP-023 harus ditahan di dinding perempatan dari dua koridor yang ada di site, Dengan tiga pintu palsu dan juga satu pintu yang asli di dalam ruangan penanganannya Dalam upaya untuk membuat SCP-023 menjadi tidak berbahaya Dokter Telah mengizinkan untuk melakukan operasi untuk mencabut mata dan gigi miliknya Setelah kedua mata miliknya dicabut Containment bridge pun terjadi karena SCP-023 dengan menghilang secara tiba-tiba Pada investigasi tersebut SCP-023 ditemukan bahwa ia hanya akan menghilang ketika ada cahaya matahari di tempat itu Dokter pun diturunkan jabatannya menjadi kelas setelah kejadian itu dalam pengawasan dokter. Sepasang bola mata yang terbuat dari kaca dimasukkan ke dalam kantung mata SCP-023. 6 jam kemudian, semua lensa, kaca, dan jendela yang ada di set evakuasi pun dilakukan untuk mengosongkan set. Satu tahun setelah insiden tersebut, personel meninggal dunia secara massal, dan mereka pun semua dikubur di halaman luar site.